Tebang Hmm, anak. Hmm. Enggak kalah Bagi papa. Oh, Bagi. Bagi. Bagi. Bagi. usilnya papa bilar bikin bunda lesti ketawa tuh lihat abang sama papa rebutan susu bayi itu lucunya si abang langsung samblek susunya wah abang pantesan langsung gembul banget walaupun ia sayang sama papa dan selalu berbagi susu bayi tersebut ya yang bikin gemes bunda lesti adalah saat mereka berdua berbagi bỏ vào chỉ nước Bà. cho em nghe.